Halo, berjumpa dan saya lagi Herman Bengkayang Youtube kali ini kita coba unboxing satu paket satu paket dan kita sekaligus mencoba hasil dari mic eksternal tadi, mic klip-on yang sekarang kita sudah menggunakan mic untuk perekaman video-video kita saya juga dapat satu paket ini. kita cobain mau unboxing apa sih paket yang dikirim oleh Shopee Persa? kita lihat di sini seperti apa Barang yang saya dapat ini painting knife. Painting knife ini salah satu alat untuk saya melakukan kegiatan saya seperti yang pernah saya lakukan beberapa pekan yang lalu. Saya sedang menggarap relief tebing batu di rumah saya. Kebetulan saya membutuhkan alat seperti ini. Sekarang alat untuk pertukangan saya sudah lengkap dan mudahan dengan datangnya alat ini mempermudahkan pekerjaan saya jadi buat teman-teman yang satu hobi satu kegiatan dan satu kegemaran inilah alat-alat yang saya perlukan kemarin saya masih menggunakan alat alat kadarnya ya katakan bahasa kasarnya ya alat apa ada yang bisa kita gunakan sekarang sesudah mempunyai satu paket alat yang dikirim lewat Shopee ya versi saya terima tadi The painting knife set 5 piece atau 5 buah nih sendok ukir khusus untuk relief atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seni Bisa juga seperti ini Teman-teman yang hobi melukis Bisa juga menggunakan produk seperti ini Jadi Kita sekaligus juga uji coba Hasil audio dari mic bio tadi yang kita dapat dengan seri by m1 ini sekarang memiliki yang sudah saya gunakan mudah untuk teman-teman yang kemarin komen mengatakan video saya suaranya sangat jauh saya terima kasih atas buat teman-teman yang sudah mengoment video-video saya yang sebelum sebelumnya mudahan dengan video ini saya semakin semangat atau dengan kegiatan alat-alat yang saya dapatkan, saya semakin semangat membuat or atau konten creator yang sifatnya berbagi pengalaman buat teman-teman yang satu hobi, satu kegiatan, dan satu aktivitas seperti saya sedang saya lakukan. Mungkin bisa dapat jadi atau jadi bahan. Berbagai pengalaman buat teman-teman yang mau melakukan hobi yang sama nah, produk ini juga kita dapatkan lewat belanja online nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan produk ini bisa aja buka situs Shopee Bukalapak, Tokopedia Lazada. Nah, masalah harga teman-teman boleh cari sendiri jadi ini rahasia cukup untuk saya sendiri, kalau teman-teman yang punya hobi yang sama atau punya kegemaran yang sama, silahkan cek sendiri, nanti untuk masalah produk-produk yang saya pernah belanjakan, nanti saya akan berbagi link nah, di bawahnya ya, untuk teman-teman supaya tahu dan supaya bisa mendapat informasi masalah harga. Sekian dulu video saya, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Salam jumpa, salam kreatif, salam hobi, salam satu kegiatan Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan yang pasti, biar mudah berlangganan, tekan tombol lonceng atau notifikasi supaya bisa berlangganan video-video saya secara gratis. Salam jumpa, salam sab satu jiwa salam Biar ya tebal Salam buat semuanya Selamat siang, selamat sore Dan selamat malam Terima kasih